Sudah hampir di ujung jalan Upaya tenaga dan penghabisan Yang sudah dan sedang diusahakan Bismillahirrahmanirrahim Saudara Fasa Aditya al bin Ahmad Saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama Lydia Nur Sapitri dengan mas kawin perhiasan emas 17 gram dan uang sebesar 462.022 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lidya Nur Sapitri binti inti sutisna alal bagi untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Langit yang dia sama Adit semoga menjadi keluarga yang sakinah, Mawadah, Waroma dan semoga cepat punya momongan ya. Amin. Dan dilancarkan terus keluarganya. Betul. Oke, okay. makasih lah. Kita bisa selama masih ada Kita bisa Happy buat Mas Adi dan Dalia Semoga menjadi pasangan Sakinah Mawadah Romance Serta cepat mendapatkan momongan yang soleh dan soleha Jangan Jangan segalanya. Teruntuk Aditya Fasya Al sabi dan Lidia Nur Samitri semoga segala